Kembali lagi bersama saya Di channel ini Channel Fakta Dunia Gaib Dan jangan lupa buat selalu subscribe Bagi kamu yang belum subscribe Dan tekan tombol like Serta lonceng notifikasinya Supaya kalian dapatkan Informasi dari channel ini Yang terbaru Kali ini Saya ingin membahas tentang Asal-muasal Semar, Antogo atau Togo Dan Manik moyo atau pedara guru. Pada mulanya, ada suatu zaman di mana zaman itu dipenuhi orang-orang sakti, para pendekar sakti. Di zaman itu masih berlakunya hukum rimba, di mana siapa saja yang terkuat dialah yang menang. Dan di zaman itu banyak para pendekar sakti berkelahi, dan suatu ketika... Banyak pendekar sakti mendapatkan wangsit dari sang maha kuasa. Bahwasanya akan turun telur sebesar kebau, di mana telur itu akan menjadi sosok yang setia dan sosok yang kuat. Karena pemberitahuan wangsit dari sang maha kuasa, para pendekar para pendekar aliran putih dan aliran hitam menanti nantikan kedatangan telur itu. Dan suatu hari Jatuhlah dari angkasa Telur yang diwangsitkan itu Telur itu jatuh Dan menuju ke hutan Dekat gunung Himalaya Telur itu jatuh Dan membuat sebuah kubangan. Lalu telur itu pecah Pecahan telur itu Menjadi tiga bagian Yaitu kulit Putih telur Dan kuning telur mana kulit dari telur itu Membentuk suatu perwujudan Yang dinamakan sebagai petara Antogo Sedangkan putih telur menjadi perwujudan Yang dinamakan betara ismoyo Sedangkan kuning telur menjadi suatu perwujudan Yang dinamakan manik manikmoyo Ketiga Dewata ini adalah tiga orang dewata yang tampan dan mempesona. Ketiga-tiganya mem memiliki wujud yang cantik, memiliki wujud yang bagus. Tetapi ketiga-tiganya bingung, siapakah di antara mereka yang paling tua? Akhirnya, sang yang manik maya atau berdarah manik maya membuat suatu keputusan supaya menentukan. Dari ketiga dewa ini siapakah yang paling tua? Pedara Manik Maya membuat kompetisi atau saimbara. Barang siapa di antara kita bertiga ketiga dewa ini yang sanggup menelan Gunung Himalaya, dialah yang paling tua. Akhirnya, Pedara Antogo dan Pedara Ismoyo menyetujui kompetisi saimbara dari sang Yang Ismaya. Bukan Sang Hyang Ismaya Sang Hyang Manik Maya Lalu Yang pertama Sang Hyang Antogok atau Petara Antogok Dia memulai duluan Dia memakan Gunung Himalaya Akhirnya Gunung Himalaya hanya termakan sampai mulut Tidak bisa ditelan sampai masuk ke perut Dia paksakan terus menerus Dan dia hanya kuat sampai ke mulut Lalu karena tidak kuatnya, lalu dia utahkan kembali Yang kedua, Bedara Ismaya Bedara Ismaya atau Sang Hyang Ismaya memakan gunung itu Gunung Himalaya tertelan dan masuk ke perut Sang Hyang Ismaya Tapi Sang Hyang Ismaya kesulitan untuk mengeluarkan gunung itu saking besarnya Dan membuat perut Sang Hyang Ismaya menjadi besar Akhirnya gunung itu dikeluarkan melalui kentut dari Sang Hyang Ismaya Dan itulah yang membuat kenapa perut semar itu besar Sedangkan yang membuat mulut toko itu maju ke depan adalah karena dia Terlalu memaksa diri untuk menelan gunung Himalaya Dan pintarnya Sang Hyang Manikmaya tidak ikut untuk melakukan hal bodoh itu Sang Hyang Ismaya dan sang yang antagalah yang melakukan kompetisi itu, tetapi sang yang manik maya tidak melakukannya. Karena sang yang manik maya sadar, kemampuan dia tidak seperti kedua saudaranya. Akhirnya, sang yang ismayalah yang menjadi pemenang dan tertua dari ketiga berdarah itu. Yang kedua adalah sang yang antoko, dari yang ketiga adalah sang yang manik moyo. Lalu Ketiga dewa itu menghampiri Sang Hyang Tunggal Sebagai bapak mereka Sebagai bopo mereka Sebagai romo mereka Mereka menanyakan kepada romo mereka Kita mau dijadikan apakah Di dunia ini Akhirnya Sang Hyang Tunggal Dia memberitahu Kepada anak-anaknya bahwasanya sang yang antogo dia akan menjadi pamomong para pendekar-pendekar para kesatria aliran hitam. Sedangkan sang yang Ismaya atau Semar dia akan menjadi pamomong para pendekar para raja atau para kesatria dari aliran putih. Sedangkan Sang Hyang Manikmoyo dia akan menjadi gurunya para dewa Dia akan menjadi dewa penjaga surga Dia akan memiliki surga tapi bukan di alam nyata Dia ditugaskan di alam gaib Sehingga Sang Hyang manik lah yang terpilih menjadi dewanya para dewa